Pasar Madangkara, kalau kau takut datang sendiri, datanglah dengan seribu pasukanmu, Lasmini. <tuh> Ada apa? Kanjeng Tumenggung? Lasmini menungguku. Lebih baik jangan pergi. Aku sudah mau menjadi selir Kanjeng Tumenggung. Janganlah, Yani, Lasmini ini soal kehormatan. Sebaiknya kau tetap di sini.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 Dari dulu hingga sekarang, kau masih saja tetap cantik. Kenapa kau selalu menolak cintaku? Mimpilah dalam kematianmu. Kamu mengkhianatiku. Kau?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 Dulu, calon suamimu, aku bunuh. Sekarang, kekasihmu pun aku bunuh. Kasihan sekali kau, Lasmini. Jahanam, kau bayar. Yeah. Let's <laughs> go. <laughs> <laughs>